Yo everyone, welcome back on MAHWATCH YouTube channel, still with me, Theo. Kali ini gue akan membahas salah satu brand, ya mungkin masih saudaranya brand Spinnaker ya, tapi ini gak kalah keren. Dan kebetulan yang mau gue review ini, menurut gue sih keren banget ya. Langsung aja ya. Tada! Nah, ini adalah... Duxot Atlantica GMT dengan kode dx 23433 gmt Ayo, kalau kalian lihat nih di sini, kalian pasti udah kenal kan nih modelnya kayak apa Ya gak sih hmm hmm gak kenal masa pasti tau lah ini model apa ya gue bisa bilang model ini adalah versi homage dari Rolex Batman GMT ya profile case nya ini lebih tipis semuanya dibikin mendekati ya kalau gue bilang nih 85% sampai 90% mirip ya mungkin dari segi uh, diameternya terus model rantainya pakai jubil juga terus cara apa sih model jarumnya warna jarumnya cuman ada beberapa yang emang nggak mirip-mirip banget tetep lah ada bedanya that's why ini dinamakan homage oke okay. terus yang bikin gue suka di sini juga fitur GMT hands itu juga di settingnya itu gampang banget jadi kalau misalkan kalian mau setting ke AM or PM atau mungkin buat di setting jadi dual time juga gampang oke okay, itu buat pembahasan yang lebih lanjutnya sekarang gua bahas dari spesifikasinya dulu ya dia movementnya pakai Swiss quartz Three hands with date and GMT untuk ukuran quartz sih dia termasuk tebel tapi itu juga tergantung desain ya GMT gini sports GMT gini kayaknya nggak mungkin jadi bikin tipis kayaknya juga ntar lucu casenya full stainless steel jadi mulai dari ujung berung sampai ujung berung semuanya stainless steel ya glass materialnya disini masih menggunakan mineral crystal tapi ada sapphire coatingnya jadi bukan sapphire crystal dia mineral crystal tapi sapphire coating oke okay. Ya mungkin bisa dibilang harden gitu ya Kacanya ini dia punya cyclop ya Punya cyclop di date-nya Jadi enak banget nih jadi kalau kalian ngelihat tanggalnya juga lebih jelas Karena ini cyclop tuh kan termasuk magnifier juga ya Atau kaca pembesar ya Terus untuk case backnya atau back case-nya itu seperti biasa dia uh, screw case back ya dengan ada logo dog shot di belakang seperti yang lain-lain juga. Nah diameternya di sini adalah 43 mm dan ketebalannya itu cuma 12,3 mm. Nah untuk lekuitnya di sini dia kurang lebih ada di 22 mm. Untuk lek tulaknya ini, I think estimasinya ada di 48. Dan untuk water resistance-nya di sini 150 meter. ya Nah untuk bezelnya pas dan presisi, hmm, oke. Okay. Nah untuk talinya ini tadi Jubilee modelnya, terus dia seperti biasa ya, triple clasp with secure lock. Jadi secure locknya di sini juga ada logonya Decksat, oke. Okay nah untuk konstruksinya sendiri dia ada screw down crown system jadi kalian jangan lupa kalau habis setting-setting jangan lupa crownnya dikunci lagi ya nah untuk cara setting GMT itu gimana sih nih gue kasih tahu ya nah yang merah ini jarum GMT cara settingnya gimana kalau seandainya di dual time nah kalian setelah screw down crownnya dibuka atau kunci crownnya udah dibuka tinggal tarik aja sekali kayak setting tanggal. Nah, yang membedakan adalah kalau GMT ini kalian mau setting jarumnya itu diputarnya ke bawah. Nah, bezel ini sebagai acuan waktu kalian ya. Misalkan kalian punya pacar atau siapapun ada di negara lain, let's say di sana lagi jam 2 pagi. Nah, kalian bisa setting di sini. Atau mungkin lagi jam 10 pagi bisa setting di sini. Ya. Nah, tapi kalau seandainya mau dijadiin jarum GMT ini cuma dijadiin indikator Dua, uh, maksudnya AMPM kalian bisa samain waktunya sih Oh iya Tapi nanti untuk setting tanggalnya kalau tadi setting jarum GMT nya dia ke bawah Ya putar ke bawah nah untuk tanggal kalian bisa putar ke atas Ya putar ke atas Jadi kalau ke bawah itu untuk setting jarum GMT nya kalau ke atas itu untuk setting tanggalnya Oke okay overall si dukshot ini keren banget sih boleh lah dukshot bikin kayak gini ya mungkin ada beberapa orang yang bilang ah mirip banget gue males kalau mirip-mirip ya nggak apa-apa sih namanya juga pendapat orang tapi kalau buat gue sih ini keren-keren aja plus dia quartz quartz-nya juga punyanya swiss jadi durability-nya juga lebih oke okay. on hands-nya di tangan gue yang cuman 14,4-14,5 lingkarnya ini masih cukup oke okay sih tongkrongannya, nggak overhang juga ya. Laki-laki Luck masih di area pergelangan tangan gua. Kalau seandainya yang gua bosen sama jubilenya, tinggal gua ganti aja. Uh, pakai letter strap. Dan ini warna Batman-nya sih pastinya ya beda lah sama yang versi aslinya. Ini birunya juga gelap banget kalau nggak dipantengin banget, nggak akan kelihatan biru sih ini. Lebih kayak black bezel gitu aja sih. So, gimana? Docsot Atlantica GMT DX2034 ini udah bisa kalian cari di website kita ya semoga masih belum out of stock ya karena model ini lumayan lama ditunggu oke okay, semoga kalian yang suka ini dan masih searching di web kita di jamtangan.com atau aplikasi kita masih beruntung buat dapetin dia ya yeah. oke okay. terus sebelum gua akhirin um, jangan lupa klik subscribe klik like buat yang suka yang gak suka juga klik like juga kalau ada pertanyaan or else bisa langsung tulis di kolom komen. I think that's enough for this video happy hunting and happy shopping see you on the next video bye